Oh okay, oh terima kasih Ustaz. Jadi soalan kedua Ustaz dari hamba Allah. Saya pernah mendengar satu ceramah agama Betulkah tidak atau benarkah tidak suami salat suami salat berjemaah di rumah bersama istrinya, anak-anaknya, nilai pahalanya cuma dapat satu. Suami dapat satu, istri dapat pahala satu, anak-anak pun dapat pahala satu. Dibandingkan suami salat berjemaah di masjid dapat pahala 27 Mohon pencaram, mohon pencaharan Ustaz Doktor. Qul qul katakan ya Muhammad inkuntum tuhibbunallahi kalau kamu memang cinta kepada Allah fattabi'uni ikuti aku satu-satunya jalan keselamatan fattabi'uni ikuti aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisnya alaikum bisunnati ikuti sunnahku wasunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdina mim ba'di sunnah khulafa'ir rasyidin sesudahku awwakar umar utsman wa ali wa'ankulli sahabati rasulullahi ajma'in Abu alaiha ala bin nawajiz gigit pakai gigi geraham meninggal Nabi Muhammad SAW Abu Bakar jadi imam meninggal Abu Bakar Umar jadi imam Umar meninggal Ali jadi imam Ali meninggal Uthman jadi imam dimana mereka salat berjamaah di masjid tapi saya pernah melihat hadis Nabi salat berjamaah di masjid di rumah betul Sahih. Nabi salat malam Allahu Akbar Makmumnya siapa? Anas bin Malik. Anas bin Malik diserahkan ibunya bernama Ummu Sulaim. Umur dia 10 tahun. Anas bin Malik membawakan terompah, selipa, membawakan air wuduk, membawakan kait Nabi. Serumah dengan Nabi. Solat dia di belakang, di samping Nabi. Solat pula istri Nabi di belakang. Itu menunjukkan Nabi pernah solat berjamaah di bilik, di rumah, tapi solat sun. Bukan solat wajib. Adapun sholat fardu, maka lelaki suami sholat ke masjid. Suami yang sholat ke masjid, suami yang soleh. Suami yang sholat di rumah, suami solihah. Puan ingin sholat di rumah berjamaah dengan anak yang belum balik, boleh. Anak belum balik jadi imam, dia sudah berkhitan Hadis sahih Bukhari tentang imam umur tujuh tahun. Imam kecil. Tapi masa itu mereka sudah berkhitan, sudah tak ada lagi najis. Dibacaannya pula baik, tajwidnya idram, ifaqalqalah gunnah bila gunnah, baik. Sampai-sampai maaf-maaf, beribu maaf, rupanya imam yang kecil tadi bila dia rukuk, terbuka bajunya di belakang. Lalu kemudian kata sahabat di belakang, tak adakah kain untuk menutup bagian belakang imam kita ini? Budak kecil, memang dia kecil tapi hafalan dia banyak, memang dia kecil, hafazan Quran dia banyak. Oleh sebab itu maka puan yang di rumah boleh sholat bersama anak. Atau sesama perempuan, sholat berjamaah perempuan di rumah. Bagaimana kalau kami yang perempuan ingin ke masjid? Ada yang mengatakan perempuan sholat di rumah. Sebab perempuan yang sholat di dalam kamar bilik lebih baik lagi. Di dalam rumah lebih baik lagi. Di dalam kamar bilik kecil lebih baik lagi. Semakin kecil semakin terpelihara lebih baik. Hadisnya sahih. Tapi tengok juga hadis yang lain, Nabi kalau meluruskan kata sob, kata Nabi sebaik-baik sob lelaki di depan, sebaik-baik sob perempuan di belakang. Cuba tengok, khairah sufu firrijal, sebaik-baik sob lelaki di depan, sebaik-baik sob perempuan di belakang. Apa makna cakap Nabi? Sob lelaki di depan, sob perempuan di belakang, maknanya ada perempuan di belakang. Kalau tak ada perempuan di belakang, pasti kata Nabi, sebaik-baik sop lelaki di depan, yang perempuan pergi balik, balik, balik. Makanya sampai hari ini, pintu masuk Masjid Nabawi Babu Salam Keluar dan masuk dari Babu Salam keluar Babul Baqi. Di belakang Babul Baqi Babu Jibril, di belakang Babu Jibril Babun Nisa. Babun Nisa ini bukan sekarang, Babun Nisa sudah ada masa zaman Umar bin Khattab. Zaman Umar bin Ottob, bila ada lelaki masuk dari babun nisa, ditangkap, dicambuk. Sebab dia sudah ikhtilat, bercampur dengan perempuan. Maknanya apa? Ada perempuan sholat, tapi tetap menjaga. Menjaga, menutup aurat. Tidak tabar ruj, la tabar rujna tabar rujal jahiliyatil ula. Tidak bersuara dengan suara. Kadang di beberapa masjid, tempat perempuan ini ditutup dengan kain. Tutup, perempuan tak nampak. Tapi suara dia kedengar. Kadang kita pula takut Masuk kita ke masjid nah, Tetaplah jaga suara Jangan bergurau dalam masjid Menjaga ibadah Maka perempuan solat berjamaah Boleh dengan syarat-syarat yang ketat Wallahu'alam Terima kasih Ustaz Saya baru menerima SMS Kesian juga Jadi kita layan juga Jadi Maaf saya mewakili Bagi pihak muslimah masjid Al-Amira Al-Hajah Maryam, Kampung Jerudong. Soalan saya begini Ustaz Doktor. Isteri yang menjaga solatnya, isteri yang menjaga ibadah puasanya, isteri yang mentaati suaminya, apabila suaminya bersolat berjemaah di masjid, apa yang suaminya dapat dari Allah yang ganjaran pahala, istrinya juga akan dapat sama ini ganjaran pahalanya dari Allah. Persoalannya begini, Ustaz Doktor: Apakah benar kami yang bergelar istri ini akan dapat ganjaran pahala yang sama tanpa berkurang sedikit pun apabila suami Salat di masjid? Karena saya pernah mengamati satu ceramah dalam YouTube yang bergelar profesor, menjelaskan hal ini bersandarkan dengan hadis Beginda Rasulullah. Mohon pencerahan Ustaz Doktor Perempuan mengadu kepada Nabi SAW Lelaki itu boleh puasa Lelaki itu boleh sembahyang yang berjamaah Lelaki itu boleh ikhtikaf Lelaki itu boleh amal banyak Sedangkan kami ini hamil Maaf kami ini pula uzur syar'i haid Kami ini pula membesarkan anak-anak Bagaimana niya Rasulullah maka kata Nabi SAW Amal dia yang baik menjaga keluarga ini Sama seperti amal lelaki Itulah yang disarahkan oleh ulama Hadis yang pendek inilah yang disarahkan oleh ulama Bahwa perempuan mendapatkan amal yang sama Man ala Siapa yang membesarkan, memandikan, menyuapkan, menjaga anak tiga perempuan Fadah bahu na dia didik dengan baik baik dia ajarkan cara makan dia ajarkan cara pakaian kanan dulu buka kiri dulu dia ajarkan cara doa masuk kaki kiri keluar kaki kanan wahahsana ilai wazah wajhuna dia nikahkan dengan orang baik baik wahahsana ilai hina dia buat baik sampai mati falahul jannah maka surga baginya lalu kemudian ketika dia mengandung maaf melahirkan anak 9 bulan 10 hari meregang nyawa mati dia matinya mati syahid Sembilan bulan sepuluh hari meregang nyawa mengandungkan anak menyusukan bernilai ibadah bernilai ibadah mendapatkan pahala ibadah maka perempuan-perempuan yang maaf hamil yang malu eh, ini awak anak yang keberapa yang ketujuh apa nih tahu hamil ibadah ada ibadah putus salat selepas mati putus Baca Quran selepas mati putus Idamat al insan kalau manusia mati hadis riwayat muslim yang putus tapi ada yang tak putus mana dia waladun anak yang saleh yang terjaga di tengah malam berkata rabbil firli wali wali warham huma kama rabbayani syairah husnu tabagulil marati li husnu tabagulil marati li Perempuan Yang baik menjaga keluarganya Kehormatan suaminya Maka dia sama mendapatkan Pahala kebaikan-kebaikan Beruntung bertuah Mudah-mudahan tuan-puan Senantiasa menjaga ini Sehingga Allah Ta'ala melimpahkan Rahmat, ma'fira, ridho dan kebaikan-kebaikan Amin ya Soalan seterusnya Ustaz. Assalamualaikum Prof Adakah sudah dikira atau termasuk dalam kewajiban memberi nafkah zahir Jika seorang suami memberi izin kepada istrinya Untuk bekerja dan makan gaji Di samping itu suami tadi juga Telah membelikan sebuah kereta kepada istrinya Dengan cara bayaran ansuran Yang diutang dalam tempoh masa Dan dengan kadar bayaran yang tertentu Allahu Akbar. Alhamdulillahikuminallahaillallahilrojiim. Wakarnafi buyutikudna. Itu hukum asal perempuan. Wakarnafi buyutikudna. Wahai perempuan, kamu mesti menetap di rumah. Tak boleh keluar rumah. Laya keluar nah rajulun ma'amraatin illa ma'adhi mahramin. Kalau perempuan keluar rumah tak boleh berdua-dua. Latu safiranna ma'amraatin illa ma'adhi mahramin. Kalaupun dia keluar rumah tak boleh keluar rumah kecuali dengan mahrab. Kalau dia keluar rumah la yakluwan narajulun ma'amratin illa ma'azi mahramin. Tak boleh dia keluar, kemudian dia ke suatu tempat berdua-dua tak ada orang lain kecuali dengan mahram. Ini semua untuk menjaga martabat, harkat, kehormatan, kemuliaan perempuan. Karena Islam ini datang menjaga menjaga akal Menjaga diri, menjaga kehormatan Hifzul mal, hifzul aql, hifzul a'rad, hifzul nafs hifzul... Nah, Ini semua menjaga, menjaga, menjaga Termasuklah menjaga perempuan Bolehkah perempuan bekerja? Dijawab oleh Syekh Atiyah Saqar dalam kitab Fatawa Al-Azhar Fatwa Fatwa Al-Azhar Hadis pertama Ada seorang perempuan namanya Asma' binti Abi Bakar Asma mencari makanan unta, makanan kambing. Dia junjung di atas kepala, dia rumput-rumput untuk makanan keluar rumah. Nabi SAW melihat manakala nabi melihat, nabi membawakannya dan mengantarnya balik ke rumah. Nabi tidak melarang. Itulah dalil perempuan boleh bekerja beraktiviti Karena Asma tadi tak dilarang. Nabi seandainya nabi melarang, kata Nabi, "Hai Asma, engkau sudah?" Maka perbuatan itu haram. Tapi kerana aman tidak ada lelaki yang jahat Perbuatannya pula mencari makanan untuk ternak, hewan Maka perbuatan itu boleh Dari situlah ulama mengambil dalil perempuan boleh beraktiviti di luar rumah Bekerja dengan syarat-syarat yang ketat Supaya tidak terjadi perbuatan-perbuatan maksiat yang dilarang Allah Subhanahu Wa Taala. Dua, pada masa pemerintahan Sayyidina Ali Umar bin, Ab Umar bin Khattab maka di Sukul Islam Di Madinah itu ada Sukul Yahudi Punya orang Yahudi Ada Sukul Islam Pasar yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW Ada wilayah hisbah Polis Polis wilayah hisbah yang khas Menengok siapa yang mencampur sukatan timbangan Siapa yang curang dalam sukatan timbangan Karena Nabi sendiri datang ke pasar untuk memeriksa Kata nabi ma hei penjual makanan Kenapa makanan di dalam di basah asobahul matar kena hujannya Rasulullah celaka orang yang memainkan sukatan timbangan ananas, kalau dia menimbang dia membeli dia minta penuh tapi kalau dia yang menimbang dia menyukat dia curang Manasana minna. Siapa yang curang bukan golongan kami bukan golongan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam maka yang menjadi pengetua polis wilayah Hizbah masa itu namanya Ummu Sifat Ummu Sifat itu lelaki apa perempuan Ummu Sifat, takkan Ummu Sifat berkumis Ummu Sifat perempuan Itulah dalil perempuan boleh beraktiviti tapi dengan syarat yang ketat Syarat yang pertama La tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula tidak bersolek-solek jahiliyah, syarat yang kedua tak boleh berdua-duaan dengan lelaki yang tak mahram, syarat yang ketiga tak boleh dia musafir dengan lelaki yang tak mahram, syarat yang keempat hendaklah dengan izin walinya, kalau suami ada maka izin suaminya syarat yang kelima, dia tak pukulkan kakinya ke lantai Perempuan tak boleh memukulkan kakinya kuat ke lantai sementara di kaki itu dipasangnya gelang kaki. Sehingga kalau dia berjalan kerencing, kerencing, kerencing, kerencing. Membuat lelaki memandang, keluar biji mata lelaki menengok gelang kaki. Nah, ini semua adalah Islam datang untuk menjaga manusia. Islam bukan cuma berzikir, Islam bukan cuma sholat, tapi Islam menjaga kehormatan, kemuliaan perempuan perempuan puan-puan bersyukur pada Allah dengan banyak berselawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad karena dialah yang sudah mengangkat kemuliaan kehormatan kemuliaan perempuan wallahu <tik>